Saya bahas anak muda aja lah tadi habis pagi udah ilmu semua betul-betul Saya betul? Hey, anak muda, anak muda tidur loh, semangat nggak apa semangat, anak muda jangan suka menggombalin perempuan, ntar kalau udah nikah gombal nggak apa-apa, lu mau gombal, lu mau gembel terserah lu, yang perempuan mahasiswi juga jangan mau cuman dikasih mawar setangkai semuanya dikasih harga diri perempuan jauh lebih tinggi surga ada di buat lapak kaki siapa ibu perempuan laki perempuan sekarang lihat paha ayam apa paha perempuan lebih mahal mana lu kok tahu paha ayam ada harganya paha perempuan sekarang mana ada harganya tadi saya lewat mau jalan ke sini ya Allah tapi, kok lihat lagi? Mana orang ada di depan? Dilihat dosa, nggak dilihat. Mau <laughs> perempuan, harga diri juga harus. Kenapa iman kepada Allah dan Rasul ini manfaatnya buat kita ngejaga kemaksiatan, pacaran, gerbang, kemaksiatan? Saya ngomong, alal hak ajalah. Yang ada kebohongan dengan kebohongan, kebohongan ditimpa dengan kebohongan, terus kebohongan terus. Perempuan digombalin mulu, perempuan ambil ilmunya jangan kayak buah-buahan dong. Coba lihat no jeruk, pencet-pencet, gak enak, ganti. Pencet-pencet, gak enak, ganti. lu mau digituin. Lihat mangga, kita kalau memesan jeruk, mau ambil jeruk, begitu lihat dipencet agak kerasan dikit, ogah. Kenapa? Asam. Betul kan? Yang lu betul begitu emang. Encengmu <SILENCENGALUMA> betul. <SILENCALUMA BETULU> Coba lihat orang mau beli mangga dicium nggak? Dekat apa jauh? Dekat sampai nempel. Nggak ada wanginya nggak bakal kenapa? Asam. Dicium lagi, oh ada wanginya luar biasa. Baru masuk di dalamnya. Yang dicium udah berapa kali? Berapa mangga yang dicium? Yang diambil cuman satu perempuan akhir zaman harus ambil ilmunya duren. Kenapa? Dibejek nggak ada yang mau. Lu milih duren dibejek emang? Ya, Bonyok tangan kita. Milih duren diapain? Dicium dekat apa jauh? Jauh dekat hancur hidung. Apalagi model kayak gua. Tapi bahagia Maaf, masalah hidung kami menang. <tapi, tapi buat pemikiran untuk kemajuan Islam, kalian jauh lebih menang. Insya Allah, tapi jangan dijadiin setiap ilmu itu diputar-putar yang halal di haram Yang haram, gimana caranya untuk jadi halal? Ini nggak boleh ya. Yang namanya sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan di dalam Al-Quran: "Lata kerabu, jangan dekati." Zina, lo jalan boncengan kemari, lo bukan bikin keder keluarga, lo bikin keder malaikat. Lemang benar-benar keluar dari rumah neng dijemput sama Aa, Bu, Pak izin pamit, Kena, mau kemana neng? Mau hadir acara Maulid? Ya ada Maulid di mana? Di kampus. Yang ceramah Habib Rifki sama Habib Bagir. Oh iya dah, berangkat di, yang dijemput di, siapa neng? Ada teman satu kampus jemput nggak tahu laki-laki begitu sampai tengah jalan kesenggol, kesenggol mobil, kesenggol apa jatuh kecelakaan, lauzubillah minzalik pai, malaikat ridwan ya Allah assalamualaikum ya halal jannah malaikat malik bilang heh sembarangan lo nih karena punya gua lah dia mau datang ke maikelis lah siapa bilang orang dia datang bukan nama mahromnya Malaikat dibikin ribut gara-gara kita ayo dong pikirannya dipakai mau jalan ke tempat yang baik dengan cara yang baik yang perempuan boncengan silahkan sama yang mahramnya. yang laki-laki lu udah jomblo udah jomblo aja lu juga jajan lu cuma 15 ribu bensin 10 ribu kantong sisa oh, ceng. jalan puter-puter alun-alun cilok bajigur lah kenyang kagak buang-buang air neng lu mau banget laki begitu nih lihat nih kayak guaan itu lu ngapa lu sirik aja biasanya jomblo emang lebih banyak sakit hati dibanding orang yang nggak jomblo perempuan juga nih hati-hati kenapa jangan suka gampang nih Februari tinggal dikit lagi nih apa Lu sering ngerayain lu. Tahu-tahuan Valentine lu. Udah coklat, coklat juga cap ayam jago. Perempuan tuh hati-hati. Nih, saya ngomong dari sekarang Bener, di akhir zaman perempuan udah kagak ada harganya, cuman dikasih mawar buka semua muanya. Udah gitu saya tanya, "Tu mawar dari kapan?" Udah 3 tahun, Bib. "Kenapa? Ini bukti cintanya kepada saya, Bib." Lah, Jangan percaya-percaya banget sama laki-laki zaman sekarang. Yang namanya laki-laki kalau udah ngasih mawar, pasti ada maunya. Betul gak? Neng. Mestinya kalau neng dikasih mawar tersinggung dong. Yang dikasih bunga tuh orang hidup, orang mati. Secara gak langsung lu disumpahin mati, neng. Jangan mau. Ada yang bilang I love you, sorry kang. Saya punya harga diri, saya gak butuh I love you, saya butuhnya gobil tuh. Itu baru perempuan sejati. Mudah-mudahan, mudah-mudahan yang pacaran di hari pulang pada putus. Amin. Jangan ya, kalau cinta sama Rasulullah, jaga syariatnya. Boleh. Ini kadang juga ini akhir zaman, maaf, pak dosen, ustadz, kiai, ya Allah, ini orang sekarang mah bib, alhamdulillah bib, saya takaruf sama perempuan bip. alhamdulillah, udah berapa lama, lima tahun, lu cicilan motor, jangan begitu dong ikutin syariat nabi, nabi mengatakan apa, lihat dulu siapa orangnya, lihat mukanya, lihat bagaimana keluarganya, lihat agamanya. Ini yang dicari. Kalau agama enggak, muka enggak, pas-pasan. Yang penting akhlaknya. Kenapa tugasnya seorang suami banting tulang buat keluarga bukan banting tulang istri? Lihat salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nerusin nabi bagir tadi. Allah paling suka ngelihat pemuda yang betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat Nabi yang muda-muda semua ngikutin caranya Nabi satu saat Abdullah bin Umar dengan Rasulullah lewat sayang Abdullah bin Umar itu waktu masih anak-anak diajak dilewat satu kampung begitu lewat satu kampung ngelihat ada pohon kurma tumbang lihat pohon kurma tumbang Rasulullah bisa lewat sana bisa lewat sini tapi enggak enggak dilengkahin juga tumbangannya Rasulullah nunduk begitu nunduk Abdullah bin Umar ikutin yang namanya anak-anak setelah Nabi SAW wafat sahabat saya Abdullah bin Umar bersama para sahabat yang lain lewat lagi jalan itu tapi tumbangannya udah nggak ada pohon yang ngalangin udah nggak ada tiba-tiba beliau teringat saya pernah lewat sini bersama Rasulullah Rasulullah pernah menunduk jalan lewat sini Abdullah bin Umar mengikuti Nunduk Sahabatnya pada ketawa semuanya Eh hey Abdullah Apa yang kau lihat Sehingga engkau jalan menunduk Ditertawakan Apa jawaban saya Abdullah bin Umar Tidaklah aku melakukan sesuatu Kecuali aku melihat Rasulullah pernah berjalan di tempat ini Karena melihat pohon tumbang Lalu beliau menunduk Melewati daripada batang tersebut Ini yang dilakukan Abdullah bin Umar Kenapa karena cintanya kepada Rasul sampai jalan bungkuk pun diikutin di dalam kehidupan kita. Kita memborok-borok. Saya tanya sehari semalam kita sholat berapa waktu? Berapa waktu? Dua. Berapa? Neng. Berapa waktu sholatnya? Sama. Nyontek aja lu. Sehari semalam lima waktu kita sholat, masya Allah kalau kita kerjain cuma rukun rukun doang nggak ada sunnah sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Masih alhamdulillah Allah baik lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rukun sholat, di dalam sholat lima waktu ada sunnah yang diselipin. Kalau kita ngaku kitanya iman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi, ibadah kita nggak ada yang benar. Ngejalankan sunnahnya aja boroboro boro pakai sendal kita. Saya mau tanya tadi keluar rumah pakai kakinya keluarannya pakai kaki apa? Lupa kan lu keluar rumah kaki kanan masuk kamar mandi kaki jangan pernah dua duanya. Loncat ke pleset lu. Ini diajarin masa keluar masuk kamar mandi doang kita dapat pahala. Cuma ngikutin sunnah Nabi sampai saya berpikir, "Ya Allah, ternyata masuk kamar mandi keluar doang, masa dapat pahala?" Cuman karena ngikutin Nabi, tapi saya mikir kalau masih ada umat Nabi yang masuk neraka, kelewatan. Kamar mandi aja kalau kita ngikutin sunnahnya Nabi, pahala besar. Bagaimana kehidupan kita selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Berandainya hidup kita nggak kenal Nabi. Mau dibawa kemana keimanan kita Mau dibawa kemana hati kita Ini malam banyak yang maksiat kepada Allah Banyak orang yang hidupnya gak manfaat di malam ini Banyak orang yang minum khamar Banyak mereka yang berzina. Semata, kenapa? Karena di dalam hatinya nggak ada Nabi Karena di dalam hatinya nggak ada cinta kepada Rasulullah Makanya dia berbuat hal yang sebegitunya Tapi Alhamdulillah Allah kumpulin kita Walaupun cinta kita nggak sebesar para sahabat Cinta kita nggak sebesar para alim ulama' Para salafun tapi sengganya Allah masih selamatkan kita dengan sebesar biji zarah karena cintanya kita kepada Rasul Allah kumpulkan kita di taman surga malam ini. Alhamdulillah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Fabi ayi ala nikmat yang mana yang kalian dustakan? Tapi saya minta mudah-mudahan ini malam begitu pulang langsung pulang ya. Lu jangan bawa kemana-mana anak perawan orang. Memutar atakwa, ngapain sih? Lo sholat jumat kagak muterin masjid Sekarang anak muda saya juga lagi pada bingung Kalau lagi kebelet pipis nggak bisa ngeliat pohon gede Main kencingin aja Jangan Apalagi kalau udah ngeliat masjid Mau kemana ya? Sholat? Enggak, menumpang kencing Eh itu masjid bukan toilet Cari yang pantas untuk kita buang SPBU ada toiletnya Masa ke masjid cuman buang najis habis itu keluar lagi Ambil wuduk juga? Enggak ini dirubah kehidupan kita tolong dirubah betul-betul ikutin syariatnya Allah ikutin lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jujur kita kalau bukan karena cinta kita nggak akan kumpul di dalam tempat ini jujur kalau boleh saya bilang-saya bilang capek Wallahi empat minggu saya belum pulang ke Kuningan baru hari ini saya pulang ke Kuningan tadi saya bilang sama Habib Abdullah Habib kayaknya gua nggak mau hadir Nabi dah gua capek banget saya tidur hari ini baru tiga jam di rumah ada tamu dari Malaysia, saya harus tinggalin. Kenapa? Demi cinta kita kumpul duduk sama-sama di tempat ini. Besok subuh saya harus ngajar kajian di Kuningan. Pagi jam 7 ada acara lagi Ciawi Gajah. Loh, nggak tuh? Lagi panen gua. Saruak. Iya juga. Ya. Kadang tukeran jadwal. Tapi kira tukeran amplop gue enggak. <laughs> Ini malumlah namanya juga kita berdua cowok panggilan. <laughs> Tapi bukan dari aplikasi ijo. Lah lu kagak, lu ngerti banget itu. Astagfirullahaladzim. WA maksudnya. Lu pikir gue cowok apaan. Gue begini juga punya kehormatan, ada DP aing jalan. <gak> enggak, demi Allah, bercanda ya. Jangan dianggap dalam hati, panitia mana panitia? Panitia, gue kemarin di DP in enggak. Enggak, kan? Datang enggak? Datang, makanya gedean dikit malam ini ngasih, sih? <gak> ya Allah, ya Rahman, sama-sama yuk. Saya mau ngajak baca kasih dah mau. Kita salawat kepada Nabi, biar apa? biar hati kita makin tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam